Artis senior Tanah Air, Aminah Cendrakasi atau akrab disapa Maknya telah meninggal dunia. Industri hiburan Tanah Air berduka atas kepergian artis yang sering berpasangan dengan almarhum Benyamin S ini. Kabar duka ini disampaikan oleh aktor senior Rano Karno melalui akun Instagram pribadinya si Rano. Dalam unggahannya itu, Rano Karno menuliskan Innalillahi wa rojiun telah berpulang Maknya Aminah Cendrakasi. Maknya dikabarkan meninggal dunia Rabu 21 Desember 2022, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah maknya, rencananya akan dimakamkan di rumah Duka, Jalan Japos Raya, Jurang Mangu, Tangerang. Maknya ini, merupakan tokoh yang cukup populer dalam sinetron Sidul Anak Betawi. Aktingnya bersama almarhum Benyamin S. atau Babeh Ben, sudah tak diragukan lagi. Kepergian maknya ini, tentu menimbulkan Duka Cita Mendalam terutama bagi para aktor dan aktris yang terlibat dalam sinetron populer Sibul Anak Betawi. Salah satunya adalah Rano Karno, yang diceritakan menjadi anak pertama dari maknya ini. Selamat jalan maknya, semoga surga menjadi tempat terindahmu. dua Hiburan Tanah Air kembali berduka. Pasalnya, salah satu aktris senior Aminah Cendrakasih atau Akrab disapa Sapa Maknyak berpulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada Rabu 21 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini, diunggah oleh lawan mainnya dalam sinetron Sidul Anak Betawi. Rano Karno Sikrano Maknyak ini, meninggal pada usia 84 tahun, setelah berjuang melawan sakitnya yang cukup lama. Berikut kiprah Maknyak selama berkaryar dalam dunia hiburan tanah air. Dilansir dari berbagai sumber, Maknyak merupakan aktris dengan nama besar sejak era 50-an. Aminah Cendakasi sudah mulai berakting sejak tahun 1955 sampai 1989. Selama puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran ini, Aminah Cendakasi sudah berakting di 101 judul film. Namanya kian meroket. Tatkala dia bermain dalam sinetron Sidul Anak Betawi dan Sidul Anak Sekolahan. Di sinetron ini, Aminah kasih beradu peran dengan almarhum Benyamin S, Rano Karno, Sutikarno, Mandra, Cornelia Agatha, Maudiko Esnaedi, dan lainnya. Akan tetapi, di usia yang beranjak tua, Aminah terserang penyakit. Sampai kedua matanya tak mampu melihat lagi. Kini, sang aktris sudah berpulang. Semoga amal ibadahnya diterima oleh sang maha kuasa. Berita duka ini juga telah dibenarkan oleh putrinya, Lala. Jenazah Maknyak akan dimakamkan di TPU Karet Diva, Jakarta Pusat, pada hari ini Kamis, 22 Desember 2022. Profil Aminah Cendrakasih pemeran Maknyak. Aminah Cendrakasih lahir di Magelang pada 29 Januari 1938. Dirinya mulai terjun ke dunia perfilman sejak tahun. 1956, pada awal karirnya, Maknyak berperan sebagai gadis manja dan Judes. Peran Judes tersebut bertentangan dengan pembawaannya sehari-hari. Di kehidupan nyata, Aminah sendiri mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok yang galak. Pemeran Maknyak ini justru seseorang yang humoris dan ramah. Tapi banyak yang mengatakan saya lebih cocok jadi orang galak dan Judes. Bagi saya, saya menyenangi semua peran kecuali yang porno, kata Aminah dikutip dari Kompas. Aminah mewarisi bakat akting dari orang tuanya. Mendiang ayahnya, Husin. Merupakan aktor sandiwara pada zaman penjajahan Belanda. Aminah menikah dengan Idris, laki-laki asal Betawi asli dan dikaruniai empat putra dan tiga putri. Semua anak-anak Aminah juga memiliki bakat untuk bermain film. Namun, dia tidak mengharuskan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya bermain film. Yang jelas semua anak-anak saya bebas menentukan karir, ujarnya. Dalam serial Sidul Anak Sekolahan, Aminah Cendakasi berperan sebagai ibu dul. Sementara dul diperankan oleh Rano Karno. Sebagai artis senior, Aminah sukses mendapatkan sejumlah penghargaan sepanjang karirnya. Berkat perannya di Sidul Temufi 2019, ia dianugerahi piala maya untuk kategori penampilan singkat nan berkesan. Aminah Cendakasi berjuang melawan penyakit. Sudah 14 tahun Aminah menderita penyakit glaukoma. Penyakit ini membuatnya mengalami kebutaan dan lumpuh. Glaukoma juga membuat kedua mata Aminah tak lagi bisa melihat. Mengutip dari Healthline, glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Kondisi ini ditandai dengan nyeri di mata, mata merah, penglihatan kabur, dan penglihatan makin menyempit. Serta gejala lainnya seperti mual, muntah, sakit kepala. Dalam perjalanan melawan sakitnya, Aminah juga diketahui sempat terjatuh di kamar mandi. Hal tersebut diungkapkan oleh Hadi, anak laki-lakinya. Glokoma sama sempat jatuh dari kamar mandi, udah lama, ucap Hadi, dikutip dari Tribun News. Sebelum meninggal, maknya juga sempat mengalami muntah-muntah. Setelah ditangani dokter, kondisinya sempat membaik. Namun kembali menurun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Aminah Cendrakasih lahir dengan nama Siti Aminah. Ia lahir pada tanggal 29 Januari. Tahun 1938 di Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 1955 ia ikut aktif di pentas Sandiwara sebagai penyanyi dan penyanyi. Putri dari pasangan pelawak Kusmi Nagib dan artis Wali Sutinah ini telah banyak terlibat di puluhan judul film Indonesia sejak tahun 1955. Di tahun 1992, Aminah Cendrakasi mulai berkecimpung di dunia sinetron Tanah Air. Ia melakukan debut di sinetron dengan sinetron berjudul Rumah Masa Depan yang tayang di TVRI. Wanita yang kerap disapa maknyak juga pernah membintangi sederet iklan-iklan seperti iklan deterjen Dino, balsem pirik dan obat Inza.